Adalah aku yang berdiri di tepian, berharap menembus tapal batas duniamu. Di depan sebuah dimensi, di antara hidup dan mati. Yang melukiskan kepiawaian bertahan, menyembunyikan kepingan kenangan. Rindu, sudah beberapa kali mengintip dari balik pintu. Masih malu-malu, menginginkan hadir tapi terlalu getir, entah akhirnya pulang atau menghasilkan candu yang memuncak julang. Aku tak lantas menyalahkan hidupmu atas pergimu, ia tak memiliki andil kapan matimu, Tuhan yang berperan, tapi aku juga tak menyalahkan. Kita tak bisa bersama selamanya, bukan? Semisal kau tak pernah hadir, maka aku tak pernah belajar mengenal takdir. Bahwa cinta tak mau lulu membenarkan segala. Ada karanya hanya mampir untuk menyapa, kemudian pergi meninggalkan luka.